Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Terutama kelas 12 SMK Negeri 4 Pekalongan Di hari yang baik ini Kami atas nama sekolah Juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah Takobolawu minna wa minkum Mohamma'aplaih bantain Dan juga kami ucapkan Selamat kepada anak-anakku Yang telah mengikuti kegiatan Ujian akhir di SMK negeri 4 kalungan ini yang telah diikuti semua siswa yang ada di SMK 4 kalungan ini. Tibalah pada saat ini untuk menuju pengumuman kelulusan. Untuk itu kami berharap kepada anak-anakku atau menghimbau kepada anak-anakku semua yang pertama tidak mengadakan konvoy di jalan raya yang hal tersebut akan mengganggu ketertiban masyarakat. Yang kedua, tidak melakukan coret-coret Baju, lebih baik Baju kita kumpulkan di sekolah Dan disumbangkan kepada yang membutuhkan Yang ketiga, kami menghimbau kepada anak-anakku Untuk tidak mengadakan pesta Atau kumpul-kumpul bersama teman Atau warga yang lain Yang di masa pandemi ini Yang menguatkan nanti terjadinya Penularan penyakit ataupun virus corona kepada yang lainnya sehingga kita tetap menjaga protokol kesehatan yang ada untuk itu kami berharap jaga protokol kesehatan anak-anakku semua dan juga saya ucapkan selamat mengarungi dunia kerja ataupun dunia masyarakat terjun tidak masyarakat untuk itu jaga nama baik daripada SMK Negeri 4 Pekalongan. Yang sedang menuju sekolah unggulan dan berkualitas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh